Serta klik tombol notifikasi ya tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbaru seputar les di kejuradaan Rizky Bilar tentunya. Baiklah para sahabat Leslar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini para sahabat ya tentunya kabar terbaru soal Rizky Bilar. Kita lihat para sahabat ya tentunya bang Bilar ini sedang terapi tentunya sedang berobat kaki para sahabat ya yang cidera. Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan kesehatan dan kesembuhan untuk Rizky Bilar Ini baru dia persahabat ya mudah-mudahan saja diberikan kelancaran terus Hingga tentunya acara akad resepsi pernikahan dari Rizky Bilar Kita lihat keunggahan selanjutnya persahabat ya ini kita lihat aja nih aduh kasihan Abang Bilar merasakan kesakitan persahabat ya ketika diurut nih tangannya Aduh GWS nih buat Abang Bilar kita doakan yang terbaik para sahabat ya mudah-mudahan Abang Bilar selalu diberikan kesehatan serta kesembuhan. Postingan tersebut juga telah diri post kembali oleh akun Instagram Les Lalu Ada sebuah kalimat caption yang dituliskan, makin mendekati hari H, ha? semua harus diservis ya. Nyap, Rizky Bilar biar semua otot dan persendian gak pada kaku. <laughs> Bisa aja nih para sahabat ya. Dalam postingan tersebut, tentunya banyak sekali komentar, banyak sekali respon dari para fans, yakni dari akun Instagram. Ica bela raja berkomentar, "Wow mantap ya terapinya, cepat sembuh ya Bang Bi, wow, luar biasa bersahabat ya, dukungan doa, serta respon yang sangat positif dari para fans." Untuk selalu mendukung Leslie dan Rizky Bila mudah-mudahan Abang Bila selalu diberikan kesehatan Kita masih menunggu kejutan selanjutnya Bersahabat mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik Kabar bahagia dari idola kesayangan kita Tetap channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar terbarunya Semoga informasi di malam hari ini, para sahabat, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bang, menyejukkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.